assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ustaz Majid saya Kartika Pakaya saya Wisna Daud dan saya Al-Muhajir Setiawan Baik, perkenalkan kami dari kelas 11 IP1, kami sekolah di SMA Negeri 1 Payator. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proses Islam di Nusantara. Yang kedua, bagaimana terbentuknya kesultanan-kesultanan maritim pada masa Islam di Nusantara. Yang ketiga, apa pengaruh kesultanan-kesultanan maritim pada masa Islam yang masih bertahan hingga kini. Untuk penjelasannya, silakan simak videonya. Yang pertama, Sejarah masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia awalnya dibuktikan dari seorang pengelana Venesia bernama Marco Polo. Proses penyebaran agama Islam di Nusantara yang sekarang Indonesia Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-11. Meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya pada akhir abad ke-16, Islam telah melampaui jumlah dengan Hindu dan Buddha sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Ada empat teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini meyakini bahwa masuknya Islam ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India di abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Menurut Buya, Islam menyebar di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi dengan dibawa oleh orang-orang Arab yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh bangsa Persia yang ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein yang ke4 teori China. Teori penyebaran Islam di Indonesia yang terakhir adalah teori China. Teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang China ke Asia Tenggara dan masuknya wilayah Sumatera pada abad ke-9 Masehi. Kesultanan Samudra Pasai didirikan tahun 1267. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurat Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis ke keberadaan kerajaan ini adalah Ditemukannya makam-makam raja-raja pasai di kampung Geundong, Aceh Utara, Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Wikipedia ibu kota Banda Aceh didirikan. 1496 Sejarah ditahui, diketahui Kerajaan Aceh merupakan Kerajaan Islam Yang didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Pada tahun 1496 Masehi masih, Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi Provinsi Aceh pasih, Pasisir Sumatera Utara dan Melanjung Melayu Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan dan Sultan Sultanan Banten Kerajaan di Asia Tenggara Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten Indonesia Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruh hanya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan, sebagai antisipasi tersialisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 masih Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah Kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16, lebih tepatnya pada tahun 1586. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar penambahan senopati. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram terletak di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Pada masa pemerintahannya Kerajaan ini pernah menjadi Negara terkuat Di Jawa yang menyatukan Sebagian besar pulau Jawa Madura Dan Sukandah Kalimantan Barat Kesultanan ini juga pernah Memerangi VOC Di Batavia Untuk mencegah didekannya Loji-loji dagang Di pantai utara Namun pada akhirnya Lewat perjanjian Gienti yang disepakati bersama VOC pada tahun 1705, Sultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesunanan Sukah Surakarta dan Nagari Kesultanan Yogyakarta. Kerajaan maritim pada masa Islam adalah lebih mudah dalam menyebarkan ajaran dan budaya Islam kepada daerah atau bangsa lain untuk lebih jelasnya yuk pahami penjelasannya berikut kerajaan maritim berarti kerajaan yang jika dilihat dari letaknya dekat dengan lautan atau pesisir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 Untuk sekedar singgah Atau bongkar muat barang Kerajaan maritim Sudah terbentuk sejak masa Hindu Buddha Dan masih berlangsungnya pada masa Islam Biasanya kerajaan maritim Dapat membawa kemajuan besar bagi kerajaannya Dan juga dalam ajaran dan kebudayaan Islam seperti yang, seperti yang telah dibahas di atas Kerajaan maritim biasanya banyak berhubungan dagang dengan bangsa-bangsa lain atau kerajaannya Banyak disinggahi perdagangan dari daerah atau bahasa lain dan hal itu berpengaruh Itulah penjelasan dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.